Nama, kalau, kalau cari nama katanya di bukuan kalau cari oke di pasar banyak orang di pasar kan itu enggak bu tuh banyak buka, buka di pasar di mana cari <tuk> jodoh dulu ingat jodohnya mau orang sama tetangga kan ya Nyari, nenek nggak nyari jodoh, terus nyari apa? Nyari aman aja. Nyari aman, nyari aman. Nyari. nyari aman berarti nenek cari siapa? Kamu mau perhitungan? Iya ya, kemana? <laughs> ya, bener. Ya, ya, bener. Masuk masuk. masuk, masuk. Aduh, nih. Lihat sih anak-anakku pada gila, anget banget. Ya. Gila menghibur nenek lah, nggak apa-apa. Tertawa Iya lucu. Eh, saya nih, saya mau nyari. Nih. Jadi layan warteg. Saya mau kerjaan Kita oh, oh, di layan. Ini -in. orang yang berdandan udah. -ya. <laughs> nah, cari orang yang beruang. Beruang? Bukan beruang. Bukan beruangnya. Oh, beruang. Bukan beruang, beruang. Iya, Iy. maksudnya mau mau kaya gak kaya. Jadi, oh, mau jadi orang kaya, kaya mau kayak kaya hati mau kaya kaya tapi mau kaya ini sayangku Mirja mama ini bisa sini YouTube Bye. Hey guys. Mas bikin berita nenek-nenek baru menikah punya anak satu. Eh jadi maswalah kau di sampingnya mas. Maswalah kau dulu di samping itu jadi ini adalah suaminya. Jadi oh, hey. ah, ya. Uh, nih. Jadi, uh, mas, kau di sampingnya. Nah, jadi nanti masuk YouTube. Iya. Yeah. jangan nyengir aja. <laughs> Udah ya, nek? Nambang rom. Yeah. Oh. Nah, ini guys, pelakor oh, ini. pelakor. pelakor. pelakor, pelakor Kalau pengen tahu madu kita nih dia nih. Madu. Satu ini sekarang ada dua ini. Iya ini nih nih, gimana nih rundingannya ini Jiwa muda. Kita orang, ketua. Oh, orang ketua ngalah. Oh, oh. tua ngalah. Hahaha. Ini kau tahu diri udah tua. Ini apa sahabat? Sahabat. Ini ini ini ini ini ini. <tid> mm. Nenek tahu ini Ela, hmm. Niti ini, apa? Masuk. Ah, ini dia, Mbak Mia, Mbak Mia ini Mia, ini udah ini nih Biar Nenek nyap-nyap ini ini ini dia, ini dia, ini beneran direktabin. Kenapa, dia, ya, Iya, emang Nenek juga udah dia, dari tadi ini dia, di ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, Apa ini gara-gara pandemi, ini dia, pantek aja, ini dia, nenek, nenek ini ini kita akan bertanya. <laughs> Cantik juga, Neneta. Oh, udah.